waktu untuk fighting kemudian nanti kita uh, ini kita apa uh, uh, kita coba merangkai uh, merangkai uh, kemarin ya ada kata benda segala macam gitu ya kata benda kata sifat dan sebagainya uh, kita coba ini ya kita coba pelan pelan ya oke okay, uh, so the topic is very simple actually uh, but also the the, the, the, apa, the application is very very essential walaupun topiknya simple tapi apa, uh, penggunaannya itu sangat penting sebenarnya, karena kalau dalam bahasa Inggris, ini adalah uh, grammar dasar, kata bahasa dasar. Gitu ya. nah, okay. uh, di sini ada kata "flat". Do you know what "flat" is? Halo, cek satu, dua, tiga. Halo, am I breaking up? Seems like I'm breaking up. 123 lo, MI breaking up, halo sir. halo, suara, suara saya putus-putus ya, dileser, ya, oke, okay. uh, tolong Anu bilang ya, kalau putus-putus bilang ya, oke, okay. nah flat itu artinya apartemen ya, apartemen atau rumah gitu ya, nah sekarang kita langsung masuk ke topiknya aja ya, karena nanti takutnya ini terlalu siang, oke, okay. nah teman-teman ya. Dari uh, rule for uh, making uh, quantity, quantifier, and uh, kalau benda itu ada quantifiernya, itu ada aturannya. Kemarin sudah dijelaskan di pertemuan kemarin. And ini lanjutannya ya. Oke, okay. yaitu bahasa Inggris ada konteks there are, there is. Ya. Oke, okay. sebelumnya kita mundur dulu ke belakang. Ya, I'm going to explain you about this. Explain to you about this. Uh, Oke, okay. sebelumnya ini ya, uh, tolong di ini dihiraukan dulu saat ini, karena kita mulai agak mundur dulu ke belakang Oke okay. uh, kemarin teman-teman, halo uh, teman-teman, can you hear me? Mbak Sri, Mbak Kina bisa mendengar saya? bisa, yes, bisa ya tolong ya, tolong ya ini oke, okay, kemarin saya sudah bilang ya, ya dalam bahasa Inggris itu, kalimat itu harus apa? harus mengandung apa? subjek Subjek dan verb, is emas ya. Emas itu artinya wajib, keharusan. Subjek dan verb. Nah, teman-teman, kita mulai sekarang hari pertem pertemuan ini kita belajar versi irregulernya. Ya, kalimat yang saya sebut sebagai versi irreguler karena kalimat ini itu tidak tidak mengikut aturan ini. Ya. Perhatikan ya, subjek dan verb itu wajib. Yang mengikuti, itu yang mana? Kata kerja ngikutin subjek atau subjek ngikutin kata kerja? kata kerja ngikutin subjek. kata kerja ngikutin subjek. Jadi bukan bukan bahasa ini. Kalau bahasa kalau nggak salah kalau bahasa lain bahasa ini bahasa bahasa apa bahasa bahasa Turki atau apa itu subjeknya yang ngikutin kata kata kerja. Nah ini bukan seperti itu ya. Jadi kata kerja ngikutin subjek Kemarin kita sudah masih ingat ya. Contohnya ada uh, she works. Kenapa pakai s di sini she works? Karena kata ketiga tunggal nah, kata ketiga tunggal bagus karena kata ketiga tunggal otomatis kata kerjanya ngikut-ngikutin pakai s nah ini aturan basicnya, ya sekali lagi ya yang namanya subjek itu selalu diikuti free eh, yang namanya kata kerja itu selalu mengikuti subjek. subjek nah, itu aturan wajibnya nah sekarang kita akan mencoba sedikit aturan yang berbeda nah makanya saya sebut sebagai irregular sentence karena nggak nikut aturan, agak aneh juga, agak asik juga, gitu ya. Berarti kalau irregular oh. sentence itu berarti nanti verbnya juga irregular verb, ya? Nggak pak, nggak. Ini cuma Zaya. irregular itu dalam dalam konteks strukturnya itu berbeda. Irregular okay. itu tidak normal, gitu ya. jadi bukan kata kerjanya. Tidak tidak ada tidak ada sangkut pautnya dengan kata kerja. Ini rananya tanahnya apa struktur ya, bukan ranah kata kerja pak. Oke, nggak apa-apa, tanya aja terus nggak apa-apa ya. Ini kita uh, karena ini pertemuan awal di bulan puasa, jadi kita buat kelasnya itu kita buat seefektif mungkin. Oke, jadi nggak nggak perlu nggak perlu banyak bertele-tele. Nanti kalau pun sudah menyesuaikan, nanti kita uh, ini kita kita mulai dengan banyak omongnya. Nah ke, ke, ke, kebetulan di kelas ini itu ini ya. Materinya itu fokusnya hari ini itu writing ya. Jadi nanti saya ingin teman-teman di sini coba sharing writingnya, uh, apa dalam konteks ini ya. Dan juga disambung dengan materi kemarin ya, yang kemarin-kemarin boleh. Oke, okay. uh, oke, okay, saya akan lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris itu ada kata there are, there is, there are atau there is there are, ya. Nah, there is there are atau there are there is itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia tuh diartikan sebagai ada. Nah, there di sini kalau dia sebagai objek berarti menunjukkan menunjukkan arah. I was there, artinya apa? Saya di, saya di, saya di sana. I was there when you were married. Saya di sana ketika kamu menikah. I was there. Nah, there kalau menjadi objek tuh artinya di sana. Nah. Kalau menjadi subjek, itu artinya ada, maknanya berubah total, ya. Nah, ini dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya ada, gitu pokoknya. Contohnya gini ya, ada se seorang petani, bahasa Inggrisnya bagaimana? Ya. Nah, there is a farmer, good. There is a farmer. Kemudian, nah, perhatikan ya, berarti ya. Kalau subjeknya eh, perhatikan kalau kalimat seperti ini she works oh, ya, kata kerja itu mengikuti sub, subjek. Nah, kalau pakai there are there is, teman-teman, ya, ini adalah pengecualian. Tolong diingat baik-baik ya. Yang menentukan kapan pakai is, kapan pakai are itu bukan subjeknya, tapi apa? Objeknya. Nah tapi objeknya, ya, yang menentukan tuh objeknya, bukan, bukan subjeknya. Nah makanya saya bilangnya irregular sentence karena pola kalimatnya itu berbe, berbeda. Nah, ini cuma istilah saya, jadi kalau kalian di tempat lain mungkin e, apa disebutnya lain. Tapi kalau saya bilangnya irregular karena e, tidak ini, tidak mengikut aturan. Di mana, di mana mana, kalau dalam bahasa Inggris. Yang namanya kata kerja itu, uh, subject, uh, kata kerja itu ngikutin subjek, bukan sebaliknya. Nah, ini tidak ngikutin subjek, tapi malah ngikutin ob objek. Ya. Nah, kalau totalnya satu, nah kalau totalnya lebih dari satu, otomatis there, there are, oke, okay, good, very good ya, there are farmers. Nah, ini ya, teman-teman ya, ini versi bentuk apa, tensesnya apa? nya apa? Simple. Simple present. Nah, simple person. Kalau bentuknya simple pas, otomatis isnya tinggal diganti was. There was a partner. Nah, jadi ngikutin ya. Jadi uh, is isnya is, -nya, is -nya itu tidak harus seperti itu tidak. Karena dia itu kalau tensisnya berubah, otomatis dia juga berubah. Nah, kalimat seperti ini teman-teman otomatis langsung masuk kalimat nomi nominal. Itu langsung masuk ya karena tidak memiliki kata, ker, kata kerja. Enggak ada kata kerjanya ya. So so the the context always like this ya. Nah, lanjut ya. There, ini berarti bagaimana? There, there, were. there were farmers. Nah, there were farmers gitu ya. Nah, teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, sekali lagi ya nah berarti kapan pakai there are, kapan pakai there is itu ditentukan dari ob, objeknya. Okay. Nah, tapi teman-teman itu hanya berlaku kalau dia itu count countable nah lanjut ya ini materi kemarin ya teman-teman ya pak yoga kemarin nggak ini ya, nggak ada, ya, ya? ada pelatihan pak <laughs> ya? oke okay, nggak apa-apa pak saya ulang lagi ya saya ulang lagi ya uh, kemarin kita countable nah sekarang uh, kalau dia uncountable, artinya apa? Tidak bisa, di, tidak bisa dihitung. Uncountable, otomatis ya. Ingat, kata yang uncountable itu tidak punya bentuk plural. Dimanapun seberapa banyak bendanya, selalu menggunakan singular. Dihitungnya itu singular, nggak ada bentuk pluralnya. Oke, Bu Susanti kemarin masih ingat nggak, Bu? Apa kategori dari ini, apa, uncollectable, yang Ibu ingat, nggak apa-apa? Ada kategori banyak. mungkin, silakan. Ada banyak, banyak. ya, oke. Okay. Yeah. Oke, okay, yang, yang Ibu ingat apa, Bu? Yang Ibu ingat aja, kemarin. Hair atau helayan? Oke, okay, helayan. Liquid. Oke, okay, helayan. Next. Cairan. Bagus. Liquid, cairan, oke. Okay butiran grain. butiran grain, oke okay, next apa grain, kueit sama tidak bisa disentuh. Nah ini ya. Dan ada banyak ya. Kalau kalian belajarnya yang ini apa yang dari saya kemarin ada yang saya kasih itu yang model anak kuliah itu bisa bisa dilihat kemarin ya. Slide nya nanti ada, saya akan kasih ya jadi yang jelas, kalau eh, mengangkut tiga ini, otomatis dia itu uncount, uncountable. Ya. Contoh ya, misalkan ada banyak air, berarti bagaimana? There there are, atau there is, ada banyak air? Okay. Nah, walaupun seberapa banyak there are, there ya. there tetap menggunakan there is karena water itu maksudnya uncountable Good, berarti there is much water there is much water bukan there are many ya, atau there is many tidak Ingat ya teman-teman kemarin ya kalau banyak kalau dia uncountable pakainya bukan many tapi much, much. there is much water nah, ada lagi misalkan there is So much, so much rice, so much rice artinya apa? Ada begitu banyak. Nah, nasi atau beras boleh. Nah, jadi sekali lagi, kalau uncountable ya, itu otomatis tidak ada bentuk plural. Pakainya bukan many tapi much kalau pakai banyak ya. Nah ini ya. Nah, kemarin bisa dilihat sendiri, it's fine ya. Nah, begitu pula kalau dia itu ada, ada ininya, ada twist kemarin. Ya, kalau kemarin saya sudah bilang ya, kalau dalam tulisan akademik, so if it, in a academic sentence on or academic text usually kata yang uncountable itu bisa berubah menjadi count, countable, tapi dengan dengan syarat ya, dengan syarat untuk menjadikan count, uncountable menjadi countable itu dengan syarat ya dengan ada syaratnya tertentu syaratnya adalah dengan biasanya konteksnya diversifitas diversifitas itu kayak beraneka ragam gitu ya kemarin saya sudah bilang ya ada kata fish fish itu countable atau uncountable fish countable, countable. no Pak fish itu uncountable Pak oh iya yeah. Iya, fish itu uncountable. Kemarin sudah dijelaskan ya, tapi nggak apa-apa. Sebentar saya review lagi ya. Fish itu uncountable, pak. Jadi kalau sebanyak apapun, pak, sebanyak apapun ikan lele yang ada di kolam bapak, bilangnya many, many fish, nggak ada fishes, pak. Ikan itu uncountable. Nah ini ya teman-teman harus ini jangankan kalian ya, seorang sarjana sasaran Inggris atau bahkan profesor bahasa Inggris itu kalau menulis jurnal ya atau menulis apapun itu tetap ini tetap melihat kamus ya jadi eh, karena untuk ini jadi kalau ini tuh ibarat ini ya kalau dalam bahasa Prancis itu ada ada laki-laki perempuan karena setiap benda dalam bahasa Prancis atau bahasa Spanyol itu ada ada gendernya nah ini mirip seperti itu jadi kalau oh, sama match huh? fish oh iya, oh ya sorry sorry ya match fish sorry sorry nah, oke okay. match fish ada banyak ada banyak ya. ikan there is much There is much fish Nah, nah ini ya, teman-teman. Ya, kalau dia uncountable, uh, intinya pakainya match dan juga dihitung apa satu aja. Karena seberapa banyak pun ikan itu, tetap tidak ada bentuk plural, tidak ada bentuk pluralnya. Nah, kemarin ya, saya sudah jelaskan ya, untuk melompat dari uncountable menjadi countable itu boleh ya. Nah kemarin Bu Susanti masih ingat nggak sarannya apa Bu? Berbeda jenisnya. Nah ikannya itu harus berbeda, berbeda jenis, ya berbeda jenis atau beranekaragam. Jadi kalau cuma ikan ada ikan lele ada dua gitu ya, bilangnya there is two cat, catfish ada dua ikan ikan lele. loh kenapa Mas berarti kenal kan nggak pakai there are kenal nggak pakai catfishes? Karena ikan itu Uncount, uncountable, ikan itu uncountable, loh. Tapi, bahasa Inggris, nah, kalau kalian sudah masuk akademik, bahasa Inggris akademik itu bisa dikountable, kan? Tapi, dengan dengan syarat, syaratnya adalah dia itu harus ya, harus bersifat ini, apa, uh, diverse? Ya. Diverse itu artinya beraneka ragam, ya. Diverse atau very. Jadi, sekarang saya tanya, ya, kalau teman-teman di sini uh, mungkin ada yang ini ya uh, apa uh, suka ini ya suka apa suka uh, mungkin ada teman-teman yang nelayan ya atau suka memancing gitu aja kalau pulang memancing itu kira-kira ikannya cuma satu jenis atau banyak ya, mayoritas banyak nah dari bukan satu ini ya bukan cuma dari satu jenis aja Mika, misalkan ada ikan lele ada ikan apa gitu ya nah berarti ikannya lebih dari satu satu jenis otomatis, kalau dalam akademik Inggris itu boleh dijadikan count countable There are so many fishes nah, bedanya apa ya sama yang atas? Kalau yang atas itu ikannya cuma dari satu, satu jenis, jadi satu jenis kok. So. Jadi misalkan Pak Yoga punya kolam, kolam lele gitu ya, kolam lelenya itu ada. Kata satu kolam itu ada 300. Ya, sebanyak, sebanyak apapun ikan yang, yang bapak punya, jenisnya match, satu jenis. Jadi dihitungnya akan uncountable ya. Tapi kalau Bapak Yoga punya ikan punya kolam, ya, kolam ikan di, di rumah dan kolamnya itu ini terdiri dari berbagai macam ikan, otomatis dihitungnya sebagai count, countable, nah, kayak gitu ya. Jadi pakainya there are so many fishes. Nah, ini konsep ya. Kalau kalian biasanya kalau baca buku ini, baca buku apa buku grammar, nggak akan nggak akan masuk ke konteks ini. Ya. Makanya ada bedanya lulusan sastra Inggris sama lulusan les bahasa Inggris itu ada bedanya. Kalau lulusan sastra Inggris itu diajarkan sampai yang sedalam ini Apalagi kalau sudah sudah sampai ini ya, sudah sampai S 2 sampai S3 itu masuknya sudah ini. Karena bahasa Inggris itu ada semacam perspektif ya, ada perspektif atau kritikal ininya yang masuk ke situ. Nah, untuk teman-teman yang sekarang akademisi ya, teman-teman saya -teman yang sekarang akademisi, perhatikan. Jadi boleh di boleh di, di ini kan, boleh dijadikan countable tapi dengan dengan syarat dengan syarat ya. Jadi ibarat gini ya, teman-teman ya. Maksudnya kalian ada deadline skripsi gitu. Skripsi harus dikumpulkan tanggal 20. Berarti di luar tanggal di atas tanggal 20 itu apa sudah sudah di, tidak diterima. Boleh mengumpulkan di atas tanggal 20 tapi dengan dengan syarat misalkan minta surat dari rektor atau minta surat dari dekan gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau kalau misalkan nih nggak ada angin nggak ada hujan nggak minta syarat siapa gitu saya nguumpulinya di tanggal 25 kira-kira boleh atau salah salah ya karena harusnya dibawa, dibawa, di bawah di di sebelum tanggal 20 atau sebelum tanggal 20 gitu itu analoginya ya itu analogi dari saya artinya untuk menjadikan sebagai countable ada ada syarat yang harus ter, terpenuhi dulu syaratnya itu biasanya ini Diverse, diverse, diverse cities, atau, atau very variety-nya, ya, jadi harus berharus apa harus banyak. Nah, ini pokoknya ya, jadi diingat baik-baik ya, teman-teman. Ya, uh, ini yang mungkin akan berpengaruh untuk kalian dalam konteks uh, belajar ke depan, uh, khususnya dalam akademik writing dengan saya, ya. karena nanti ini akan muncul lagi, tapi dalam konteks yang lebih. Lebih kritikal. Oke, okay, contoh lagi ya. Kemarin ada gas, ada gasis, Bedanya apa? Mas ingat? Kalau gas di sini itu berarti cuma cuma satu jenis aja. Jadi ada seberapa banyak pun cuma tapi tapi hanya satu satu jenis. Kalau gases, ya, otomatis ada berbagai macam gas. Misalkan Bu Susanti mungkin ya melakukan penelitian tentang gas gitu ya. Ada gas CO2, ada ada O2 dan sebagainya. Nah itu kan berarti ada banyak gas ya di yang Ibu teliti bilangnya gases boleh. Contoh lagi misalkan ada kata ini ya uh, oil. Oil dia countable atau uncountable? Untuk uncountable. uncountable oil itu uncountable karena masuknya apa? Lee? Liquid, liquid. masuknya itu liquid, ya. Kalau liquid, otomatis angka, angka Tapi boleh, boleh oil, tapi dengan syarat apa? Varietinya. Nah, varietinya minyaknya harus lebih dari satu. satu. Misalkan saya ya, ada pertamax, ada pertalite, ada premi apa, premi solar. solar dan sebagainya. Saya teliti tuh, saya teliti di di lab gitu ya. Kemudian nanti, eh uh, kira bilangnya, there are Many oils that we use for this research, artinya apa? Ada banyak jenis oli. Nah, ada pentingnya. banyak jenis boleh. Ada banyak jenis, jenis minyak. Jenis, minyak, jenis, minyak ya, kita yang kita gunakan. Nah, untuk penelitian ini boleh. Nah, ingat ya. Sekali lagi saya terangkan baik-baik teman-teman yang sekarang baru join atau mungkin kelewat materi kemarin ya. Intinya. Uncountable itu bisa, boleh dijadikan countable tapi dengan dengan syarat. Jadi nggak bisa misalkan Pak Yoga ini katakan gitu ya Pak Yoga. Mas Bakti inilah apa percuma lah ngapalin angka uncountable sama countable. Tahu ujung ujungnya boleh di boleh dijadikan countable gitu kan. Udahlah saya tak ngapalin countable aja. Nggak bisa karena untuk dijadikan countable itu dengan syarat dengan syarat. Jadi nggak bisa asal asal main gitu ya. Dan ininya berbeda ya, match many ya. Nah, maknanya pun berbeda, Pak. Maknanya kan berbagai banyak tipe. Nanti gini, teman-teman, ya. Uh, contoh ini, ya. Ada gini. Contoh gini. There, there is many fish in the ocean. Uh, sorry, match ya. Oke, pakai match. Oke okay, perhatikan ya ini mungkin dalam dalam konteks bahasa Inggris uh, mungkin artinya agak mirip tapi kalau di Indonesia kan itu berbeda kalau di atas tuh kira-kira menerjemahkannya bagaimana ada banyak ikan di laut okay, ada dulu? banyak ikan di di lautan kalau yang kedua bagaimana berarti teman-teman silakan yang mau join apa-apa juga boleh ada banyak jenis ikan ada banyak, atau ada beraneka, Tuh, kan? beraneka ikan ya di daun. Laut. Di Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia kayak gitu, dalam bahasa Inggris enggak kelihatan, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kelihatan. Ya. Nah, itu perspektif ya, itu perspektif artinya kita yang perspektif itu tergantung kalian, tergantung kalian. Kalian mau melihatnya bagaimana? Ya, karena ada perspektif yang ditawarkan, pr perspektif. That, you know, that, that is offered, ya, jadi perspektif penulis itu bagaimana, ya, dan juga perspektif yang membaca itu bagaimana itu ada, ya, makanya nanti kalau di kelas akademik itu saya akan ajarkan uh, perspektif ya, intermediate juga ya, nanti akan saya ajarkan uh, perspektif nah, ingat ya, there are, there is, sekali lagi saya ulang sebelum kita masuk ke latihan there are, there is, itu disebut sebagai kalimat irregular kalau saya bilang ya, karena yeah. Ya, yeah silakan Pak Yoga. Coba tadi balik ke ikan tadi. Kenapa Pak? Ikan di lautan tadi, balik ke ikan di lautan. Yang ini ya? Kalau, eh? dia, ya, kalau dia sudah berubah jadi counter dulu. Yes. Kan thesis ya. Itu ya. pakai eh. I tetap atau pakai R? Oh iya, oh, iya. Sorry, Pak. sorry Pak. Mohon maaf ya. Agar... Nah ini pakai R. Terima kasih Pak Yoga sudah mengingatkan Pak. Mohon maaf ya. Saya lihat polanya sebelum nah. awal jadi makanya cross cek lagi. Ya, siap. Terima kasih, Pak ya. Maaf, Pak, uh, desa, Pak, masih belum track ya. Biasanya ngajar malam pagi gitu, jadi agak agak ini. Nah, gak, gak connect ya. Ini ya. Jadi, teman-teman ya, sekali lagi, ada ini berarti fish ini dianggap sebagai singular karena walaupun banyak ikannya, tapi hanya satu, satu jenis. Maksudnya itu bukan ikan apa? Ikan ikan satu jenis saja. Maksudnya itu ikan dalam konteks ikan ini, ikan air, ikan air asin gitu. Jadi, bilangnya fish jadi melihatnya ada ikan lumba-lumba ada ikan apa ada ikan tongkol dan sebagainya itu dianggap sebagai ikan ikan air asin jadi dianggapnya fish tapi kalau melihatnya sebagai ikan yang berbagai macam jenis bukan pakai fish tapi fish makanya yang yang masuk di sini adalah pers perspektif nah, sekarang aja saya ajarkan ya perspektif Perspektif. Jadi cara kalian melihat itu bagaimana? Nah, kalau dalam konteks akademisi ya, konteks akademik itu memang harus harus teliti. Ya. Makanya kemarin sudah saya jelaskan ya, ada kata gini. Kira-kira kalau kalian lihat ya, kira-kira benar atau salah tuh? Ada kata people. People itu ya, kalau s-nya dihilangkan, kira-kira sudah jamak atau tidak? Jamak. Sudah jamak. Kalau kayak gini kan aneh kira-kira kenapa kok bisa people's kayak gini? ya mungkin tadi udah singular dengan plural tadi ya kalau people berarti people itu selain diartikan orang apa? people bisa diartikan ka? kaum bisa diartikan umat umat bisa diartikan Syarikat. golongan masyarakat boleh atau golong golongan juga boleh jadi people's yang ada S nya itu berarti menekankan perspektif bahwa orang yang ada di sini itu terdiri dari beberapa beberapa golongan atau beberapa kaum. Misalkan ya, ini, uh, uh, ini ya, ini stop, uh, Mohon maaf ya, uh, saya cuma ngasih contoh yang sedikit ini, tapi kalian nggak perlu ini. Nah, ada tahu bahai ya, bahai itu agama ya agama yang benar ya mohon maaf jaringan saya agak bermasalah Bu Indong ini ya, koneksinya bermasalah ya Bu gak apa-apa Bu, pelan-pelan ya Bu Oke, okay, perhatikan ya. Ini ada agama. Agama kalau di luar negeri itu ada BAHI ya. Mungkin di Indonesia pun dulu juga ada ya. Sekarang udah nggak boleh kayaknya. BAHI believes that people are the same. Kenapa kok pakai people di sini? Apa kira-kira yang kalian ini, teman-teman? What do you get from this? beberapa nah, jenis kaum. BAHI itu meyakini bahwa orang Muslim, orang Yahudi, orang Kristen itu satu. Satu agama gitu. jadi di bawah bayi, gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah karena ya, orang Muslim sama orang Kristen kan beda, toh akidahnya udah beda. Gitu. Makanya, ya, people's itu di dalam konteks ini diartikan bahwa umat beragama dari berbagai aga, agama, bukan cuma satu agama saja. Jadi, dari Muslim, dari apa, dari apa, dari Katolik, dari Kristiani, dari Jewish, dan sebagainya. Ya. Nah, ini maksudnya, teman-teman, ya. Jadi. Yang disebut apa? Perspektif. perspektif, nah ini kalau kalian uh, runutnya itu teks ilmiah, ya, kalian bisa melihat ini. Nah, jadi, lompatan dari uncountable menjadi menjadi, count boleh tapi dengan dengan syarat. Ya, boleh dengan syarat, dan syaratnya itu harus terpenuhi dulu. Kalau tidak terpenuhi, nggak boleh. Ya. Oke, okay, so far any question nah, terkait BRI tadi ya? Jadi... Kalau, kalau ini kalau pakai there are otomatis bendanya itu harus uncountable, dia plural ya, Tapi kalau there is itu dia harus yang uncountable. Pokoknya yang uncountable itu tidak punya bentuk bentuk plural, gitu ya. Di kepalaannya gitu ya. Uncountable itu tidak punya bentuk plural. Sebanyak apapun berkilo-kilo ber apa ber, berliter-liter tetap menggunakan there, there is kecuali kalau bentuknya itu dirubah nah ini ada lagi saya akan ajarkan ya mohon maaf ya slide saya soalnya ini sangat, sangat panjang sekali jadi untuk apa untuk per, apa, per les, les untuk les itu terlalu panjang ya ini karena materi anak-anak kuliah saya jadi saya pakai slide yang agak simpel aja perhatikan teman-teman ya kalau bentuknya dirubah itu boleh Oke, okay, perhatikan ya. There is much, there is much water. Ada banyak, ada banyak air. Kenapa pakai much? Kenapa pakai there is? Karena, singular. nah, karena singular. Ini singular. pak, karena singular. uncountable. Karena uncountable. Uncountable seberapa banyak bendanya tetap dihitung sebagai singular. Nah, kalau bentuknya dirubah boleh. Uh, gini deh, ya, many photo ya. Perhatikan, kenapa kok sekarang boleh pakai there art? Kira-kira, any ini, any critical idea? Silakan, siapapun. Airnya dalam bentuk wadah botol. Airnya sudah di sudah dibotolkan. Ya. Tapi yang ya, tapi yang singgula, eh, yang plural itu bukan airnya, tapi botol netolnya gitu. nah, jadi boleh kalau bentuknya itu sudah di sudah dirubah bentuknya itu sudah dirubah boleh dirubah itu dalam konteks bukan berarti harus menyublim atau harus memadat gitu enggak ya yang dimaksud itu adalah ini apa eh, dijiwadahkan diwadahkan atau diwadahkan atau ditaruh di sebuah sebuah ini wadah gitu ya contoh lagi ya I'm gonna give you eh, ini There is, ini, there is much, uh, much, rice. Artinya apa? Ada banyak? Ada banyak nasi. Iya. Artinya apa? Artinya apa ini? Ada tiga sakit Seks. Seks. Artinya kan karung. Karung bagus. Karung atau kantung yang gede itu ya, yang buat itu ya. Apa itu karung ya. Ada tiga karung beras. Boleh pakai plural tapi bentuknya di dirubah dulu, oh. diwadahi dulu. Boleh ya. Tapi yang plural itu bukan ininya, tapi wadahnya. Nah, biasanya pakai of gini ya. Ya, ini grammar biasa ya jadi saya lagi kalau uncountable ya uncountable itu selalu dianggap singgu singular kecuali satu kalau bentuknya sudah di dirubah artinya sudah diwadahkan yang kedua kalau dia itu memenuhi kriteria untuk menjadikan count, countable dijadikan countable boleh tapi dengan dengan syarat syaratnya itu diversity atau vary Nah, itu Syaratnya gitu ya. Tapi ada juga yang nggak nggak bisa diginikan ya. Berarti benar-benar yang kayak gini harus tuh ada. Cuma kalian sebaik lagi kalian tidak harus ini, tidak harus ini, uh, tidak harus menghafal ya. Karena memang orang sekali lagi ya untuk bahkan seorang sastra Inggris, lulusan sastra Inggris atau profesor bahasa Inggris pun kalau dia menulis itu masih lihat kamus. Kalau dia konteksnya seperti ini. Karena ini ibarat sesuatu yang apa ya random gitu loh. kadang itu boleh kadang tidak tapi garis besarnya yang saya sampaikan tadi boleh dijadikan countable tapi harus dengan dengan syarat ya. oke okay. so far any question teman-teman silakan ini critical ini writing ya jadi nggak akan banyak speaking ya teman-teman ya oke okay. any question please welcome i welcome your question nah ini ya there are there is oke okay. sekali lagi saya ini sambil silakan kalau ada pertanyaan saya tunjukkan ya there ya berarti kenapa bisa di seperti ini kan karena barangnya apa ini kenapa kok ada ada there is ada there are-nya berarti apa dia count countable bagus karena dia countable otomatis boleh di boleh di ini kan apa boleh di di apa di, dijadikan singular boleh dijadikan plur plural. Contoh ini ya. Coba teman-teman ya. Oke, okay, let's do the exercise ya. Nanti abisnya kita writing ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, okay, uh, ini uh, Bu, Pak Yoga dulu ya. Nomor satu coba Pak. Nomor 1. There is a TV in the bedroom. Oke, okay, there is good. Bu Srikrina, silakan nomor tujuh. Atau yang lain mungkin, silakan kalau Bu Sirkina nggak bisa mic on. Siapa yang bisa mic on, silakan There are four comp computers in compute. the room. And compute. compute ya. <laughs> yeah. U nggak ada, U itu bacanya U ya. Yeah, U, yeah. computers in, in the room. Oke, okay. okay, good. Nah, nomor tiga, there are atau there is? There are atau there is? There yeah. are. On. There are. are, good. There are, ya. Ini there, there is atau there are? There is. There is. Oke, okay. number five. There are, there are. Nah, good kayak gitu ya. Jadi mengetahui polanya itu dari countable-nya. Kalau ya. well, karena dia bisa countable, biasanya tuh terdiri dari s-nya di belakang ini ya. Kalau dia s, oh berarti dia countable. Ya. Tapi sebenarnya lebih rumit dari itu. Jadi tapi karena kalian belajar ini baru apa? Bukan dari sastra ini nanti belajarnya itu gampang aja yang seperti saya kasih tahu tadi ya soalnya kalau dalam aspek ini tuh agak rumit jadi dia nanti ibarat mengidentifikasi mana perempuan sama mana laki-laki kalau dalam bahasa bahasa Perancis itu agak rumit bahkan orang Perancis pun juga kadang keliru ya seorang itu kemarin Presiden Macron ya apa Macron siapa itu Presiden ya Macron ya Presiden Prancis ya. ya Macron ya, itu dia dia ini saya saya karena saya bisa bahasa Perancis ya dia itu salah menggunakan artikel harusnya perempuan tapi jadinya laki laki laki laki karena orang Prancis pun juga nggak tahu gitu loh makanya kalau kalian bisa belajar bahasa Prancis bisa pakai itu artikel laki laki perempuan jadi kalau di bahasa Arab itu kan ada laki laki perempuan gitu ya itu kalian lebih jago dari orang orang Prancis karena orang Prancis pun juga nggak bisa itu saya punya orang Prancis itu teman orang Prancis itu kalau ngomong tuh ketuker tuker ya nggak apa-apa ya. karena orang orang mereka pun juga bingung gitu loh Oke, okay, Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini untuk untuk ini ya. Kalau negatif itu seperti ini teman-teman ya. There isn't a bad. Atau there aren't a, a bad. Ya, jadi tinggal ditambahin not. Atau boleh pakai no boleh ya. Jadi ada versi pertama yaitu there, there isn't. Ya. There is not ya berarti ya. There is not a, a bad. Tapi versi kedua adalah there is. No, uh, a, okay. boleh. Ini dua-duanya, teman-teman. Dua-duanya itu baku, formal. Jadi tinggal variasi aja. Biasanya kalau is pakai not seperti ini, itu digabung jadi satu. Disingkat ya, kayak gini. Jadi kayak sekali lagi, ada, ada dua versi. Versi pertama itu boleh pakai not, gitu. Versi kedua boleh pakai no, gitu. there is no. Ini ibarat gini ya, ibarat kalau bahasa Indonesia itu saya tidak lapar. Yang kedua, saya saya tak lapar. Dua-duanya itu, Pak. Ya. Oke, okay. nah ini bentuk negatifnya ya, teman-teman. Ya, nah, oke okay ya, uh, so far. Any question? Nah, untuk yang ini jelas ya, untuk yang apa? Uncountable jelas ya, kalau uncountable seberapa banyak pun bendanya otomatis dianggap sing singular. Jadi pakainya apa? there there is. Pokoknya pakainya there is. Kecuali satu, bendanya di dirubah bentuknya. Jadi di, kalau air digalonkan, kalau udara dikantongi di gitu ya. Kalau apa? kalau rambut dikantongi di atau bagaimana, itu boleh. Ya. Tapi itu syarat pertama. Syarat kedua adalah kalau memang ada perspektif yang di yang digunakan. Contoh nih, kalau di tukang rambut itu, kalau misalkan nyukur rambut ya, itu sesudah nyukur rambut gitu, rambutnya itu kira-kira dari satu orang ya, atau dari banyak orang. Kalau mau mau tutup itu ya. Banyak orang. Banyak orang berarti pakainya bukan there is, tapi boleh pakai there. There are, there are many, many hairs, boleh. Jadi ada perspektif yang yang masuk ini ya sekali lagi ya. Nah ini contohnya. Perspektif itu bisa merubah tenses soalnya, gitu. Bisa merubah susunan. Karena memang bahasa Inggris itu bahasa yang ini. Apa sebenarnya itu fleksibel tapi dengan syarat, ya. Sure. Tanya sir. Silahkan pak Yoga. Itu yang negatif kok, kok, nggak, kok nggak muncul Max atau mainnya ya. Yang mana pak? Yang negatif versi negatif. Yang is not tadi. Yang mana, Pak? Kan kalau yang tidak negatif kan ada match-nya, ada meaning-nya. Kalau yang eh kalau yang yang positif ke yang negatif itu apakah hilang? Sama enggak, Pak? Tetap, tetap, boleh. Ini contohnya memang enggak ada ya. Misalkan oh. gini, there are there are no two best. To, itu kan di sini ada many kan? Bisa pakai yeah. many, kan? Bisa pakai two ada. Nah, jadi enggak, enggak enggak enggak hilang, Pak. Tetap ada, ya. Jadi there are misalkan nih di rumah saya itu eh uh, gini, di rumah saya ya there are No, uh, there are no ini. There are no, uh, cars. Atau there are no many, many, cars. many cars. Boleh, dua-duanya boleh. Tapi kalau dalam ini tuh, kalau dalam negatif, memang jarang menggunakan kata many dalam negatif itu jangan. Jarang. There are no many cars. Atau there are no cars itu aja. Karena yang ditekankan itu tidak ada, tidak ada, tidak ada mobil gitu aja. Makanya, ini boleh ada, boleh tidak, tapi sangat jarang menggunakan "many" dalam konteks "no" negatif itu jarang. Tapi biasanya boleh tidak pakai "many". Contoh, misalkan gini ya: there are "no" "two" "two cars", berarti mobilnya ada berapa? Kalau kayak gini, mobilnya ada satu. berapa? Satu gitu, nggak ada dua. Adanya cuma, adanya cuma satu. Nah, kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, untuk many itu memang boleh pakai ini sebenarnya cuma jarang, jarang dipakai. Karena kalau kita membuat kalimat negatif, itu kan yang ditekankan adalah tidak ada. gitu Tidak ada. Makanya jarang pakai many. Ya. Oke, silakan. Any question? Please ya. Ini basic ya. Kita hari ini writing. so Kita selesai di jam ini ya 6.20 aja ya. Oke, kalau begitu teman-teman, Coba sekarang writing, please uh, silahkan ditulis di kolom chat ya, dilangsung di kolom aja aja. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya, kita saya kasih waktu 10 menit. Please explain to me about your house. Jadi silahkan uh, deskripsikan ke saya tentang rumah kalian. Ya. Jadi rumah kalian itu misalkan ada apa ada ininya mas Bakti, uh, ada, ada halamannya itu lebar, kemudian ada ruang tamunya ada dua, misalkan <laughs> ruang tamu kok ada dua ya, keren banget ya. Misalkan... Uh, apa kamar tidurnya ada berapa gitu. Silakan ya. Atau ada banyak ada banyak angin yang masuk boleh. <laughs> silakan ya. Coba di, dijelaskan. I give you 5 uh, minutes, 5 or 10 minutes. Silakan jelaskan. Please describe your your house to me ya. Uh, silakan ya. Uh, please type it down on on the chat, chat section. Silakan ditulis di kolom chat aja nanti kita koreksi bareng-bareng. Ini uh, kita fokusnya hari ini writing, jadi saya pengen tahu kira-kira kalian itu bisa ini tidak, bisa cermat tidak dalam menggunakan baik tenses, struktur maupun materi baru ini, yaitu countable sama uncount, uncountable. Silakan ya, please. Silakan, tap pedal. Kalaupun ini ada pertanyaan, silakan, boleh bertanya ya, Ispan ya. Oh iya untuk teman-teman yang baru join, ini kelasnya mulai jam 5 ya, bukan jam setengah 6 ya. Mungkin ada yang salah baca gitu. Mulainya jam 5 ya, Pak Rupan ya. Halo, Mbak Kina halo Mbak. Ya sudah sure. sudah diinfokan di grup. Ya sudah jam lima ya. Jadi nanti, gini maksudnya, jadi kalian telat pun nggak apa-apa. Materinya itu materi apa? Eh, materinya itu saya kasih di tengah atau di akhir. Jadi kalau kalian telat pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti di awal kita latihan dulu, latihan ngobrol, latihan writing itu di awal. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan materi baru. Jadi kalian telat nggak apa-apa. Materinya itu saya sampaikan di sekitar jam setengah enaman, gitu ya. Jadi apa, jangan-jangan khawatir ya. Karena ya karena saya di kelas ini pada milihnya hari milihnya itu setelah subuh, jadi saya sesuaikan gitu. Kalau soalnya kita kasih waktu, kasih ini ya, kasih pilihan. Jadi mau milih kelas hari apa, eh jam berapa gitu milih, karena memang bulan puasa ya kalau nggak mau memang harus harus uh, toleransi. Oke, hey, ya. uh, saya selamat pagi, Mbak ya, Terima kasih, Mas Indra. Terima kasih, Mas Indra. Terima kasih, Mas Indra. Terima kasih, Mas Indra. Terima kasih, Mas Indra. ini ada Mas Indra. selamat pagi Mas Saya Terima kasih, Mas Indra. Terima kasih, Mas Maaf. Terima kasih, maaf. Nggak Terima kasih, Mas Indra. Terima kasih, Bu. Materinya masih lanjutan dari kemarin. Terima kasih, Mas Indra. Terima Oke, ini ini bu materinya there are there is ya bu ya there are yeah. itu kalau untuk yang bendanya apa pro plural, objeknya plural. Kalau there is objeknya singgung, singular. Sing. Nah, tapi bu kalau bendanya itu ini, bendanya dia uncountable, otomatis pakainya cuma there there is. Pakainya cuma there is karena benda yang uncountable, ibu masih ingat ya uncountable itu tidak punya bentuk pro. Rural, otomatis dia pakai dari terus Bu kecuali satu bendanya itu ini Bu dilihat pakai perspektif yang kemarin Bu ya yang apa ya kalau ikan itu dilihat ini ya apa aneka ragamnya itu loh ya yeah. itu boleh berarti pakai there are boleh karena perspektifnya dilihat sebagai uh, hewannya itu ada banyak ada ikannya ada banyak berbagai jenis Ya. Uh, yang kedua Bu kalau bentuknya itu dirubah Bu contohnya seperti ini Bu ya Nah ini bu ya, coba lihat bu. There are many bottles. Ada banyak banyak botol. of water. Ada banyak botol uh, air. Airnya tetap ankal betul bu. Tapi kan yang kenapa pakai there are karena sudah di sudah dibotolkan, sudah dijadikan botol, di botol ini ya botol air. Maka botolnya yang pakai es, bukan bukan waternya ya jadi boleh di boleh dijadikan yang uncountable sekali lagi yang uncountable itu boleh dijadikan countable kalau pertama tadi menggunakan perspektif, perspektif tadi mana apa mana yang apa eh, mana yang dia itu satu jenis mana yang lebih dari satu satu jenis yang kedua kalau bentuknya itu sudah di sudah dirubah contoh ya there is much rice artinya apa bu ada banyak nasi atau beras, ya. kemudian bu yang bawah kira-kira bagaimana bu? Three, there are three types of rice. Tiga sak. Nah tiga karung. Ya karung. Beras. Mas. Yang banyak itu berasnya atau karungnya bu? Karungnya? Nah, karungnya jadi berasnya itu sudah di dirubah bentuknya sudah di sudah dikarungkan gitu ya? Sudah dikarungkan otomatis yang singgu, yang plural itu bukan berasnya tapi Ka Karungnya, nah, kayak gitu memang ya. Jadi bahasa Inggris itu memang membutuhkan kejelian. ya Yang apa apa Ini karena kalian latihan, jadi dimulai dari dimulai dari sekarang. Oke, Bu Nes, coba Bu ya. Saya pengen tahu Bu, kira-kira rumah Ibu itu bagaimana? Silakan dijelaskan. Raih Edwin Bu ya, dicat aja. Kira-kira uh, saya rumah saya ada ada empat ruang tamu, ada ada satu kamar apa kamar empat uh, ruang tamu ada empat ruang tidur ada satu ruang tamu ada satu ruang apa gitu ada ruang latihan dan sebagainya silahkan ya. Se uh, ruang tamu sama ruang keluarga itu sama-sama living room ya? kalau bahasa Inggris living room mbak. Ya, living room. Ya karena hmm. kalau, kalau kalau dibuat orang, kayak live, uh, living room kemudian family room gitu boleh hmm. Boleh aja boleh aja. Kalau life, living gini ya kalau kalau kalau orang itu gini living and family family room boleh. Jadi living slash family room boleh? Nah, maksud saya mungkin untuk mendeskripsikan bahwa itu ruang tamu, kemudian nanti yang ruang keluarganya dibuat. Kata -kata oh ada lagi itu. gitu? Oh lagi boleh, boleh, boleh. Kalau soalnya living family itu kan kayak ruang tamu juga kan sama. Ya soalnya kalau ya soalnya gini pak, soalnya orang kalau orang Jawa ya orang Jawa itu biasanya ruang tamu sama ruang keluarga itu jadi satu gitu. Nah tapi kalau rumah yang modern, kito ya. modern itu berpisah gitu. Iya rata-rata terpisah umum, nih. Eh uh, kalaupun yang kalaupun yang ini kalaupun yang jadi satu itu biasanya kayak gini nulisnya living/family family room itu nggak? yang terpisah gimana atau dibuat private room gitu Jangan private Pak jangan private kalau private room itu kayak kesannya kayak ngapain Bapak di situ gitu berarti, berarti yang kalau ruang family tamu room, kita buat family room, nah, room aja ya, ya okay. family room kalau uh, ruang uh, ruang tamu living room Pak pakainya yeah. living room Pak ruang tamu Ya yeah, ruang itu ruang keluarga. keluarganya family room family room Pak okay coba ya saya pengen tahu di diketik aja saya pengen lihat grammar kalian nanti ini basic ya nanti intinya kelas ini saya usahakan mirip kelas ini ya mirip kelas yang atas artinya ada waktu buat writing ada waktu buat speaking ya. kalau writing berarti silakan ditulis aja di kolom chat nanti saya akan lihat grammarnya nanti ini kan masih basic ya nanti kalau sudah di pertemuan terakhir itu sudah mulai opini dan sebagainya karena memang bertahap belajarnya ya jadi supaya apa, kalian berkembang, grammar kalian juga berkembang, itu belajarnya bertahap. Jadi nggak bisa saya kasih langsung. Karena metode yang diaja, digunakan di Cambridge itu seperti itu. ya Kalau saya ngasihnya langsung yang kayak SI gitu ya, kalian bingung sendiri nanti. Karena di sini tuh gini ya, maksudnya nanti ada konteks apa formal sama informal. Nanti kalau di kelas intermediate itu sudah bisa membedakan mana tulisan formal, mana tulisan informal. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada semacam kamu nggak makan, kamu tidak makan. Kira-kira yang formal yang mana? Kamu tidak makan. Nggak, nah, nggak makannya itu nanti ada di dalam bahasa bahasa Inggris itu ada konteks yang dia itu hanya dipakai untuk untuk ucapan sehari-hari itu ada. Nah, makanya nanti kita belajarnya di ini kita saya kasih yang apa semi formal dulu informal atau semi formal. Nanti setelah di akhir-akhir saya kasih yang formal sama seperti kelas intermediate. Ya. Oh ya teman-teman, ya Pak Lukman ya mungkin ini ya Minggu depan kita akan ada ini ya ngabuburit bareng ya maksudnya silakan kalau ingin berminat datang ngabuburitnya itu modelnya gini nanti bahasnya itu gini apa belajar penulisan jurnal jurnal akademik atau essay SI untuk ini untuk bahasa Inggris dengan bahasa Inggris ya jadi ada beberapa tips yang saya akan ini modelnya kayak sarasehan gitu ya kayak ngobrol bareng gitu. Nanti satu satu ini ya, lima hari ya, hari Senin sampai Jumat. Jadi silakan datang ya, untuk teman-teman yang uh, ini profesinya memang akademisi ataupun untuk umum boleh, itu silahkan datang nanti akan saya ini uh, kasih perspektif saya sebagai seorang reviewer. Jadi nanti kalian boleh masuk ya. Itu ngabuburit dimulai dari jam 4, selesai jam 5. Jadi setelah itu kalian bisa siap-siap ini, siap-siap buat apa buka buka puasa. Satu jam aja nggak lama nanti akan dibuat ini ya akan dibuat akan dibuat uh, ini ya posternya sama Pak Luman ya sama Pak juga ya oke ini Pak Yoga ya oke saya coba lihat yang lain ya silakan ya uh, kita mulai jam lim, uh, ini uh, 20 jadi uh, 10 menit lagi nanti kalaupun tidak selesai hari ini silakan uh, nanti kita bahas di pertemuan uh, hari ini apa hari hari Senin ya kita lanjutkan lagi Ya, sekali lagi teman-teman mohon maaf kalau jadwalnya agak, agak keteteran karena kita masih terbiasa ya kita berusaha membiasakan diri ya karena memang sedang hari pertama puasa itu kan masih minggu pertama puasa itu masih menyesuaikan badan kita itu masih sering capek gitu ya nanti kalau puasa sudah di apa minggu kedua tiga kan badan kita sudah sudah terbiasa karena metabolisme kita tuh sudah terbiasa nah ini sama seperti itu kita jadwal kita masih menyesuaikan jadi mohon maaf kalau ada Mulainya agak telat, atau bagaimana gitu ya? My house consists of three bedrooms and two bathrooms. Yeah. Besides, it is equipped with living room, family room, and and kitchen. Ya, yeah. oke, okay, the size of my entire house is 10, uh, 10 20 meters. Ya, yeah. 10 to 20 meters. Hmm. oke, okay, that's good. Ya, yeah. oke, okay, Pak. So, uh, kalau saya tanya gini, Pak Yoga, Halo, Pak Yoga. Ya, yeah, yeah, Pak. Okay. Saya akan tanya, Pak, ya. This is a very, ini, very direct question. Uh, how many uh, bedrooms do you have? And for whom? Untuk siapa aja, Pak? Uh, for me, and why? Jawabnya gini, Pak. I have, uh, sorry, oh, there yeah. are, atau I there have, are, there uh, are uh, three. I have, there are three bedrooms there are three bedrooms for, uh, for me for me good and, and, to, child, and to my child my yours, my, to child. my son okay. and the one the last one and my girl your your my girl my my, my doctor. daughter daughter my oh, daughter great. berarti oke okay, good ya berarti first is for for me and perhaps your, your wife ya untuk untuk your wife juga kedua and the second one is for my My boy, my boy atau my my my son, ya my, yeah. my son. And the second one is for my, my daughter. daughter. Bila nggak daughter, pak. Daughter, daughter. Daughter. Ya. daughter, Jadi mirip seperti dokter ya, tapi daughter, nggak ada taknya. Daughter. Oke, okay. nah, okay. good ya. Oke, okay. coba ya. Good, bagus pak ya. Nanti seperti itu pak ya. Kalau jawab sudah mulai terstruktur, bapak bagus ya. Good, seperti good sentence ya. Oke, okay, coba uh, Bapak saya, kayaknya sudah siap nanti. Kalau ini uh, maksudnya udah masuk ke level atas, itu sudah siap. Jadi, nggak harus ini, gak harus, ini gak harus menunggu lama. Oke, okay, Bunas, my house consists of four bedrooms. Pakai eh ya, Bu, spellingnya salah ya, Bu. Oke, okay, saya akan tulis di sini ya. Of four bedrooms, Bu. Halo, Bunas. Ayo, ini Bunas. Bunas, halo, are you with me? Halo. Oke, okay, Bunas, ini bedroom ya. Ejaannya salah tadi, Bu. ya. Pakai E ya. Oke, okay, four bedrooms. Ya. Oke, okay, berarti living roomnya ada ini, Bu. Ada empat juga? Enggak. Berarti bilangnya, bedroom four bedrooms. One one living, living room. room. Good. Oh. itunya berapa, Bu? One kitchen. Nah, one. Kemudian lanjut. Family room. One family room. Oke. Okay. Iya. And, okay. and, bukan ini ya warehouse. Yeah. Apa bu? Satu one warehouse. Warehouse itu yang ibu maksud apa bu? What do you mean by warehouse? Gudang. Gudang. Oke okay, bagus. Bener ya. Good. Warehouse itu gudang memang ya. Saya takutnya ibu salah paham karena warehouse itu ada yang menerjemahkan sebagai garasi. Tidak ya. Warehouse itu bukan garasi tapi tapi gudang. Ya. Oh. Okay. Kalau di komputer kalo... itu. Bukan garasi Bentar, sebentar bu sebentar ada pak pak Yuga tanya kenapa ya kalau di komputer istilah warehouse itu apa database gitu iya. jadi database gitu ya, iya. ya database, database maksudnya gini kalau warehouse itu ada yang salah mengartikan tadi misalkan bu Nasyar tanya kalau bagasi itu garage ya garage Dirik, iya. nah, ada orang Indonesia yang salah mengartikan karena orang Indonesia biasanya naruh mobil tuh di di gudang kan, hmm. orang Indonesia kan biasanya kalau gudang sama garasi kan jadi satu toh. Ya, <laughs> makanya, ya. makanya, garasi itu bahasa Inggrisnya bukan warehouse tapi garage, ya, garage, ya. Oke, nah ini bagus oh, ya. Busu kalau teras apa ya, Teras teras, itu, teras ya teras bu. Ya, teras itu bahasa Inggris hmm. ya, sebenarnya. Oh. Itu bahasa serapan itu, teras. Ya. Bahasa Inggrisnya teres. Ya. Oke, okay, Bunda saya tanya bu ya, follow up question, ya, Gunas. Eh uh, you have eh uh, uh, four bedrooms, please explain for whom, ya. Silakan dijelaskan untuk siapa, Bu? Eh, uh, gini, Bu. There are four, yeah. mm -hmm. There are four, are four, four bedrooms. bedrooms in my uh, house. In my house. Nah. Uh, ya, silakan dijelaskan it, untuk siapa aja. It, uh, the first bedroom For, for me and my husband. Okay, good. And three bedrooms for my child. Child or children, bu? Oh, yeah. for my children, sorry. Ah, oke. Tiga, ya. Children, oke. Okay. Berarti tiga tiganya, ya? Yeah. Iya. Soalnya kalau ibu bilang for my child, berarti ibu anaknya satu kamarnya tiga. Ah, uh, no no no, ya. Yeah. Nah, berarti <laughs> bilangnya cil good okay. okay. ya, yeah. okay. okay. bagus ya itu ya memang plural singular ini memang latihannya kelas singular di sini. Sekali lagi teman-teman, ini kesannya gampang ya, tapi nanti kalau di di kelas ini itu berevolusi menjadi sesuatu yang agak ribet. Makanya saya saya apa ajarkan tetap ya, ajarkan tetap ya. Saya tetap ajarkan, maaf. Gramatika bahasa Indonesia saya itu bermasalah. Oke, okay. uh, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sambil nunggu yang ini terakhir. Kalau ada yang ini, adakah yang sedang menulis sekarang? Bu Susanti ya. Uh, yes, sir. Are, you, are you writing? Ibu, apa sekarang masih writing? Yes, okay. I'm still writing. Oke, okay, saya menunggu Mbak Susanti ya. Sisanya nanti hari ini ya, hari Senin ya. Nanti kita lanjutkan hari Senin. Karena waktunya udah ini. Takutnya nanti ada yang berangkat kerja. Uh, itu ya, saya selagi menunggu Mbak Susanti nulis, saya akan ini juga, perangkat juga, bahwa, sekali lagi teman-teman, uh, in order to understand English, memang kalian harus bisa membedakan mana singular mana plural. Dan jangan khawatir, jangan takut karena begini teman-teman. Bahkan seorang sastra Inggris pun kadang masih bingung membedakan mana singular mana plural. Saya ya, saya itu ketika menjadi asdos ya, dosen saya itu nulis gitu ya. Saya tugas saya itu ngoreksi singul, apa? countable uncountable-nya. Itu suruh ngoreksi sama saya. Suruh dikoreksi sama saya karena memang kadang orang yang sudah fasih pun susah susah membedakan jadi nggak nggak jangan jangan takut apa untuk terkait ini ya oke ini oke kita perhatikan penyanyi mbak mbak susanti ya oke teman-teman sekali lagi oke kita coba baca ya teman-teman ya. I have a big house. There are many rooms in my house. Oke, okay. there are four living and/or family rooms. Oke, okay. one dining room. It's very huge house ya. Gede banget ya mbak rumahnya ya. One dining, a dining room, a kitchen. ya yeah. four bedroom and seven bedrooms. Oke, okay. this is actually a big family ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris istilahnya kayak uh, ini apa? kayak apa big family big family itu artinya keluarga besar ya. keluarga besar dalam konteks kuantitasnya There are three televisions uh, non air conditioners and i have four cars in my large terrace oke okay. bu this is a very huge house ya bu ya oke okay, bu can i ask question bu yes sir <laughs> oke okay, this is a one floor building or more than one floor building one building consists of two floor Oke, okay, two floors, oke, two floors, oke, two floors, two things, ya, oke, oke, can you explain? Ah, uh, but this, um, misalnya, rumah Anda, ini? oke, okay, safer Bu. oke, okay, please explain for whom mm -hmm. untuk siapa aja, oke, okay. ah, uh, there are three bedrooms in the first floor, uh, ah, yeah. ya. And it's and it and, and the, bed, the bedrooms for my asisten rumah tangga apa ya? My uh, bilangnya gini. Housekeeper. pakai S ya yeah, Mister. Ada, ada satu atau dua Bu? Ada lebih atau lebih? Uh, satu. Satu berarti housekeeper, oke, oke, oke, one bedroom for my housekeeper yes. and two bedroom for guest. Apa uh, kamar Guess. tidur tamu? For guest, guest, guest aja. For one guest, for, one for housekeeper, one for, uh -huh. and for guest, and two, two, for guest, two for guest, oh, two ya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, guest oke, oke, oke, oke, kan yang ini Bu. yang ini tamu jadi kan untuk tamu tamunya kan nggak harus penting nggak penting dia itu pura-pura tunggal um. karena intinya apa dua kan dua. kamarnya yang dua bukan orangnya yeah. kan oh ya oh, nah. ya yeah, yeah. two bedrooms oke okay. two bedrooms for oh, guests guests good bagus yeah in the second floor there are four bedrooms for yeah me and my one for one bedroom for my for me and my husband and oh, three bedrooms for my children okay so okay three bedroom for your children okay so you have hmm. three three three children, children. okay oh, yes I, sir okay okay good yeah so both us, uh all of them live in separate room yeah yes okay see i, I can uh, i can i can imagine what kind of house do you have yeah okay uh Biasanya kalau orang Jawa, kalau dulu orang Jawa itu saya juga apa kamar kakek saya, rumah kakek saya itu juga sebesar ini ya. Cuma dalam satu, in only one floor. Karena orang Jawa itu kan rumahnya panjang ke belakang gitu ya. Rumahnya itu panjang ke belakang. Jadi ada misalkan ada asisten rumah tangganya tinggalnya di belakang. Jadi memang ruangnya sebanyak ini tapi ke ke belakang. Nah tadi kan saya tanya, isip one floor or two, two for building. Apakah ini satu? satu ini satu, satu lantai atau dua, dua lantai jadi itu penting ya lantai floor gitu ya bilangnya floor floor itu maksudnya tingkat ya kalau dalam bahasa indonesia ya One floor berarti tingkat tingkat satu maksudnya nggak nggak ada ini nggak ada nggak ada nggak ada tingkatnya tapi kalau two floor two floors berarti apa tingkat tingkat, tingkat dua. dua kalau misalkan seven floor ini seven floor maaf tingkat tingkat dua atau dua tingkat ya, Mister? Eh uh, tingkat dua, Bu bilang sama aja kayaknya. Tingkat dua, <laughs> sama aja kayaknya. Saya nggak tahu itu dramatika bahasa Indonesia, Mbak itu. <laughs> Jadi tingkat kalau dua. Kalau first floor and second floor. Beda. Uh, kalau ini lantai ke, Bu. Kalau lantai yang itu ke lantai kedua. Nah ini maksudnya two floor itu tingkat dua, dua tingkat gitu ya. Tapi kalau second floor, nah ini saya kasih tahu ya. Kalau seven floor itu lantai yang ke yang kedua. Jadi misalkan kalian pergi ke mall tuh ya, berarti second second floor artinya apa? Lantai, gedung, lantai, lantai kedua, lantai kedua. Nah kalau ini nggak perlu pakai s karena dia itu menunjukkan lantainya aja. Kalau yang ini pakai s karena jumlah antai. jumlahnya, jumlahnya. Jadi beda ya. Second itu ke, ke kedua, Jadi, lantai kedua. Jadi tempatnya itu ya. Oke, okay, so far any any question about this? Nah ini basic ya. Uh, sekali lagi, teman-teman saya yakin di sini ingin tujuannya beberapa ada yang akademik writing ya. uh, Memahami itu teman-teman itu memang belajar dari sini dulu. Nanti supaya bisa masuk ke sana ya. Nanti kalau sudah jalan itu nanti akan sudah sudah uh, nyambung. Nah ini untuk menutup saya akan ajarkan saja satu lagi. Uh, hmm. Jangan khawatir ini cuma beberapa menit teman-teman. Kalau ya kalau dia itu yang seperti ini teman-teman, floor, kemudian pluralnya bagaimana bentuknya? Floors, ya. Floor. Nah, ini bentuknya adalah reguler. Nah, kalau irregular teman-teman, ada yang irregular irregular itu maksudnya apa? Tidak tidak teratur, tidak mengikut aturan. Bentuknya itu berubah, contoh ya, ada person, ada ada people. people. people. Nah, jadi bukan person, ada person boleh tapi kalau persons itu orang Amerika ya persons. nah Ini American English persons. Jadi kalau kalau kalian nanti kalau kalian sudah di kelas intermediate sudah milih milih Mazhab itu kalau kalian mengambilnya British pakainya people, nggak ya, bisa persons. Nanti nanti kalau sudah di intermediate milih milih Mazhab ya sama saya ya. <guluh> kalau yang Amerika berarti sama kayak, kayak saya. Tapi kalau British nanti juga saya pun bisa mengajarkan juga. Uh, sebentar lagi kemudian ada child bentuknya apa tadi berubah children children oke okay, good kemudian ada lagi misalkan uh, ini uh, apa ya kalau oh, second kok saya lupa ada ini kok oh, lupa lagi kalau oh, second uh, ada nggak teman-teman yang keinget kok saya ini agak ngeblend ya, bentuknya itu nggak pakai s jamaknya kira-kira apa Ini ya, ada mouse, jadinya apa? Mice. Mouse itu jadi jadi mice. Nah ini teman-teman yang model seperti ini dia itu masuknya irregular, artinya tidak sesuai atau aturan. Karena dia ini kalau aturan itu harusnya pakai pakai s, dia tidak. Nah ini dicatat juga karena nanti uh, apa? Uh, yang jelas kalian nggak perlu menghafal ini karena nanti natural aja tapi yang jelas ada yang ber, ada yang berbeda karena sekali lagi bahasa inggris itu bukan bukan ilmu eksak 1 tambah satu bukan dua tapi tergantung konteksnya 1 tambah satu bisa aja 150, bisa karena konteksnya bagaimana dulu nah ini dan juga teman-teman kalau dia pakai f ya kalau dia pakai f atau FE, kemungkinan besar ya kemungkinan besar dia itu apa eh, yang yang plural itu bukan bu, gak tambah s, ya. Wife. Nah, kalau ini teman-teman, kalau istrinya itu ada lebih dari satu, gimana? Apa yang berubah gara-gara? Jadinya gimana? Apakah kayak gini? Yang, yang Nice ya. juga ya. Nah teman-teman yang pakainya FE yang pakainya FE itu kalau dia dijadikan ini, kalau dia dijadikan plural, otomatis f-nya berubah menjadi v, berubah hmm. jadi v. nice dan seterusnya, ya dan seterusnya. Ada lagi misalkan ini ya, apa apa itu? Saya jadi ngeblank ya. Nanti ya kapan-kapan saya tunjukkan aja. Yang jelas kalau ada ini, kalau ada fe ya belakangnya, maka yang berubah itu bukan cuma ketambahan s, tapi f-nya berubah menjadi P. Nah ini basic ya, tapi uh, sekali lagi kalian belajarnya dari nol, otomatis uh, saya harus mengajarkannya dari dari basic. Gak apa-apa, karena memang malah bagus belajar dari basic karena kalian bisa bisa ini re, have a recollection ya. Jadi kayak teman-teman saya yakin dulu pernah belajar ini, tapi uh, memorinya itu terulang lagi, terulang lagi gitu ya. Teman-teman, untuk yang ini, untuk road to academic writing, prosesnya memang seperti ini. Saya pun dulu seperti ini juga. Yang jelas, tetap semangat aja. Nanti pasti ada giliran di mana kalian agak bosan gitu, pasti ada ya. <tapi>, Tapi yang jelas, tetap belajar aja, karena memang apa ya, untuk mencapai situ memang harus detail. Academic writing, kalau yang seperti saya kemarin, saya tunjukkan itu memang perlu ketelatenan ya, karena... Grammar itu bahasa Indonesia itu tidak seperti bahasa, bahasa Indonesia itu tidak seperti bahasa Inggris otomatis kita harus harus menyesuaikan ya oke okay. uh, dan juga nanti uh, sekali lagi materi yang kalian dapat itu sebenarnya gabungan dari materi les dan materi kuliah kalau di les biasa itu nggak akan diajari model kayak gini gases oil itu enggak karena kalau les itu biasanya diarahkan untuk bahasa Inggris yang baku jadi ibarat kata ya ibarat kata itu seperti halnya kalian tuh mengetahui bahasa Inggris tapi hanya kulitnya saja belum masuk ke dalamnya. Nah kalau materi kuliah itu apalagi yang dari sastra Inggris ya itu memang sudah bisa masuk ke sudah bisa masuk ke dalam. Jadi teman-teman materi kalian tuh sudah ini ya gabung sama materi materi les materi kuliah dan materi les. Jadi saya harap kalian ini apa bisa menerima dengan baik ya. Kalaupun ini nanti kita ini apa kita kita tambah lagi gitu ya. Nanti semakin ke atas semakin materinya semakin ini, semakin kelihatan bedanya gitu ya oke okay, adakah pertanyaan untuk menutup silahkan oke okay, kalau tidak ada pertanyaan kita sambung di hari Senin ya teman-teman ya oke okay, sekali lagi saya jelaskan bahwa kita masih uji coba ya ini masih uji coba jadi uh, maksudnya nanti pun kalau jadwalnya agak molor tolong dimaafkan tolong dimaklumi karena kita masih minggu pertama puasa. jadi nanti saya harap hari Senin tuh sudah mulai sudah mulai terbiasa, mulai jam 5 atau lima Selesai jam jam 6.15 gitu ya? Oke, uh, mohon maaf ke atas pertanyaannya ya, teman-teman. Uh, saya tutup pertemuan hari ini. Selamat beraktivitas, uh, selamat berbuat, beribadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Uh, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you.